Masih bisa terapi, Mas atau kali ini saya akan memberikan tutorial untuk menghilangkan angin atau yang biasanya ngap di dada atau di bawah payudara, biasanya untuk perempuan. Nah, biasanya kita untuk menghilangkan angin atau nyeri dada itu seperti ini. Kita bisa ambilnya dari area belakang. Kita jadi cara pengerjaannya, kita ambil satu baris satu baris, jadi kalau misalnya yang nyeri dada sebelah kanan kita ambil punggung sebelah kanan seperti ini, biasa kita efflores dulu hmm. nah. baru kita tekan area sini ini, ini. Nah, sini nah. Nah, ini titik buat ngeluarin angin tuh ini Nah, nih kita rilis. Ini kita ini sampai sampai sakitnya berkurang. Tuh. Ini. Nah. Kita naik ke atas di sini. ini baru ini kedorong ke bawah di sini cari selah-selah pulang rusuk ini kita dorong gini tuh ah. nih tuh nih ah. nih Sakit ya Pak? Tuh seperti ini, ini rasanya sakit, tapi harus dirilis. Kalau nggak nggak dirilis ya nanti nyeri di dada atau di bawah payudara nggak sembuh-sembuh. Nah, ini balas ini berarti ada masalah. Ini juga di area perut. Berarti antara di diafragma. Tuh, tuh. Hmm, ini harus kita rilis cukup gini aja bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like and share Oh di sini ini aja nggak perlu banyak gerakan Oh Arit lagi, tuh, nah. nih, tuh, sampai sini, tuh, gampang hmm. dan simple. Nanti insyaallah untuk nyeri dada atau ngap di dada nanti bisa berkurang dan enak badan. Sekian tutorial dari Pejetrapi Mas Nyanto. Salam sehat, semangat.